saya bacakan dari media online demokrasi.id. Pendeta Saibuddin Ibrahim kembali buat heboh. Dirinya kembali menyampaikan pernyataan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Pendeta itu sebut Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa dirinya akan menikah dengan Maria atau ibu Yesus. Lantas saja pernyataan itu buat heboh publik pernyataan itu disampaikan pendeta Saipudinn dalam video yang diunggah channel YouTube pribadinya yaitu Sauddin Ibrahim sebagaimana dilansir pada Sabtu 3 Juli 2022 video yang diunggahnya itu berjudul V 1kc1 A Muhammad akan menikah dengan Maria Ibu Yesus di surga pernyataan itu disampaikan dengan tegas. Mulanya, sang pendeta itu mengentari pernyataan Ustaz Felix Yau di Youtube dalam salah satu acara stasiun televisi nasional. Dalam video itu, Felix Yau membahas tentang Holy Wings. Kemudian, Saifuddin Ibrahim menyampaikan argumentasinya yang pada akhirnya malah menuduh. Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa beliau akan menikah dengan Maria, Ibu Yesus, di akhirat. Ngalantur Felix Shaw berbicara, sepertinya benar inilah ragi Yahudi, ragi, ujar Saipuddin Ibrahim mengementari. Saipuddin Ibrahim membela Holy Wings. Ia berpendapat bahwa itu bukan tindakan kriminal. Ia tidak setuju dengan penutupan Holy Wings yang berdampak pada 3.000 karyawan. Bororasi kalau dia melakukan kriminal tangkap masukan penjara bukan masalah urusan penistaan agamanya, ujar Syaibuding Ibrahim menegaskan pendapatnya. Kalau ngomong penistaan itu, itu pemimpin agama kamu yang 1400 tahunnya lalu Muhammad Sallallahu Alaihi itu yang harus ditangkap, ujar Syaibuding Ibrahim melanjutkan. Karena dia Muhammad berkata bahwa nanti di akhirat dia akan menikah dengan Maria Ibu Yesus. Ujar Saipuddin Ibrahim dalam video itu. Olah pikir dan angan-angannya itulah sebenarnya menjadi pemicu berbagai masalah di dunia ini. Ujar pendeta Sai Puding. Ini Pak Pendeta ini selalu membuat suatu pernyataan yang kontroversial. Ya kan? Bagaimanapun, pendapat saudaraku ini terkait Pak Pendeta ini? Selama ini selalu membuat pernyataan yang kontroversial, tapi sampai sekarang masih aman. Silakan berikan tanggapan ya kawan, dan silakan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.